<laughs> <laughs> Halo. Hi. Hai Targa ada Yunus nih, ya, kenat. Abang tuh. Si Yunus.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 Malam Jumat, eh Emang ini mau Jumat ya? Eh? Oh, iya, malam Jumatan. Eh, kan udah pada malam Jumatan belum. Lucu banget. Ini detik-detik sebelum adegan ini terjadi ya. Jadi hari keempat tadi. <laughs> Jadi Jadi bakal tau maka ini detik-detik sebelum tragedi. Ya, ini awalnya awalnya ini kayak gini. Habis eh, ini iya. baru Goyol terus Ora Hot. Iya. Apanya Ora Hot, Gos, Agus, Gos, Gos. Gus Agus. Ini detik-detik nih, sebelum, sebelum Liatin aja, yaudah gue liatin balik Liatin aja <laughs> Mau kamu, gas <laughs> gimana, gimana, gimana, gimana Maunya apa, gitu? itu sesuai dengan judul Susunya, tuh Maunya apa, susunya, boleh menit. Jadi ini sesuai caption ya, maunya apa Kalau misalnya nembus seribu, Kak, ada challenge video call Kalau Minimal jangan bahas majum Harus apa terus? Emang hmm. jumat dong, emang kalo... yeah. hmm. aduh kena susu lah. Nah, oke, okay. oke, okay. oke, okay. step sister kan iya. Ini bapak gas, aku, om. Guys. gas, gas kan, ler gas ini sebentar <laughs> lagi digas nih. Cuma ini sedetik-detik sebelum digas tuh. Ini gitu, enak susunya. Emang gua, dalam kak enggak, dalam kak hmm harus pakai orang dalam juga berarti dogisal dogisal maunya apa dogisal boleh jawaban kalian Kankah boleh idelaku udah nggak single <laughs> aku nggak pernah single sih entok dong boleh ini semuanya sesuai dengan judul maunya apa nah ntar kita pilihin satu kira kita entot main lagi bang <laughs> main apa sih main apa? sesuai judul lah ya sesuai judul tuh tuh bagus gimana sih dari sini apa dari atas saja nih maunya gimana ramas-ramas dong <laughs> ramas dia Netek dulu boleh Boleh Kalian kasih caption yang bagus dulu bener Maunya apa Maunya apa Kalian coba, -coba anjing <laughs> <laughs> gimana gimana gimana, gimana. nenen dong boleh Astagfirullah namanya Arab Tapi nenen dong boleh Cantik nih Mau dari mana mau dari sini Dari atas apa, apa, gini aja Mantap cuma. Mantap cuma aja, boleh. Kasih main cuman live cuman Boleh kita pertimbangkan kita pertimbangkan makanya mau nya apa siapa temannya temannya Beb. ini bukan teman selingkuhan, okay. dari bawah biar nampak lah dari bawah apa yang nampak goblok? blok ini lubang idong nih, <bangi> dong, nih. <laughs> kamu jangan aneh aneh lah maunya bangnya nggak usah nampak kamera itu aja dah nih teteh dong berarti cium <laughs> tetenya yang nonton, nonton suka apa emang. emang tujuannya iya. emang Gimana sih? tuh, makanya sudah judul Mad Maljum, nah ini bentar lagi Bentar lagi Sebentar lagi ini bakal terjadi adegan malam Jumatan Jadi bagi kalian Yang mau tutorialnya Yang mau tutorial malam Jumatan Nih gini dulu Awalnya Halo Bang, halo Isap bibirnya Susu boleh, boleh ngomong goblok lucu juga ya Goblok Enggak goblok Goblok Tunjukkan putihnya dong Nah, itu, nah, itu, pentingnya. Ayo, ayo, ayo, apa kalian? Kalian maunya apa? Halo, Bang. Iya, halo. <lian> ya, dua kali, loh, <lian> bisa dong, Bisa dong Kak. Menang banyak boleh, hmm, ya dong, <lian> ya dong. Susu boleh, kalian. maunya apa? Boleh kocak <lian> kalau Goblok, goblok, boleh bisa jongkok, enggak bisa ntar. Oh belalanya jatuh dong, ceweknya dicemketin ya bang, wangi gak tuh? apa sih gak bau juga kok? Asam. hmm, ganjeng mana susu ya bang? coba bilang liang tai bang liang tai maljum, mantap, iya maljum Asam. celup lah lagi, e -h -h gak bisa bang bukan enggak mau dicelup, cuma ter telah terjadi pertumpahan darah di negeri ini, sehingga adegan malam Jumat ini harus kita tunda uh -huh. sampai uh, mandi bareng negara ini terbebas dari pertumpahan Oyo. darah Kamu lagi di Oyo. kendor kali ya Bang Susia tuh? wah, uh, iya. kendor memang. ntar lagi di sini <laughs> halo lagi Bang, halo lagi Bang halo semuanya, pokoknya kalian maunya apa kita pilih satu caption yang paling menarik itu bakal kita lakuin. <coughs> kalian tinggal bilang aja. Gas kan le, siap le Si paling le Maunya apa kira-kira? permintaan yang paling menarik itu bakal aku lakuin. Kendor kali ya bang susunya tuh. Itu dia ngasih pambulannya. Gas kan le, acon sung Joni <laughs> Ayo kan maunya apa? Maunya apa? Pakai gaya apa bang? Kupu-kupu lebih baik perumahan darah bang? iya, ah enggak dong sipalannya emang suka aneh nih sipalannya ini jangan aneh dong, remes bang dia masuk suka aneh kadang? boleh, aku simpan dulu, remes Kak udah nikah belum? belum. Kak Zao udah nikah belum? ya kira-kira maunya apa? Mas selingkauan kentu bang, boleh boleh. Nggak, tapi, tapi karena terjadi juga, pertumpahan darah itu adegan kentu dan lain-lain itu -lain ditunda ya jadi kalau kalian maunya kentu udah pasti nggak bisa, pertumpahan darah hajar aja bang kalau berdarah, berdara, waduh, <laughs> main hajar-hajar aja lagi berdarah, jangan dong bang, minjem jenggotnya bisa bisa nggak? bisa bisa nggak? bisa ngisap jari, boleh ngisap jari boleh, kusimah itu menarik tuh boleh boleh Saya sevriansah, kamu boleh boleh Ngewe, yang paling bagus, nggak bisa tapi udah dijelasin kenapa Uy. ngisap jempol kayak boleh ini menarik, ini kusimpan, oke ada dua ya ada ngisap jari, ada ngisap jempol kaki, ntar bakal aku pilih boleh coba jilat memang jangan, ntar jadi berdarah atau dulu kita, kita main nang, tinju gas. boleh manual purba, kan bisa sepong. oh beda lah sepong bob. assalamualaikum waalaikumsalam Ustad. <tun> baru aja mau <tun> baru dulu, dulu Ustad. <tun> life pas main, jangan bang, lagi, lagi merdeka negara ini sehingga telah terjadi pertumparan darah ewe, jangan ewe, ewe. bang, kayak benzema bang, Real madrid betul ya, hala madrid Yo ngisep susu aja ban, <laughs> jangan ngisep susu, cem be banget, cem ngisep susu gak menarik gitu, itu udah kegiatan hari-hari gitu loh keluar aja lah bang, gak dibales, komen di bayu gak... kan udah dibales bayu hancet brem hancet brem <laughs> boleh gimana gimana, gimana gimana gimana gimana seputing seputing isep puting, Ise puting. bebanget tuh tiap pagi gue lakuin maunya kamu dek tuh maunya kamu ngisi ya waduh boleh wah apa mau kalian apa abang yang paling menarik bakal gue lakuin tadi udah dua ya ngisep jempol akang ngisep jari Pat, ini, nanti nanti lo kok bang nanti lo kok bang apa maksudnya besar kelapa jiran oh, besar, bang, tuh besar banget tuh besar banget tuh kelapanya Bang, Ewe, yang kurang menarik kurang menarik, mau jambak Bang, jambak boleh? Berarti udah tiga ya, aja, mabar bang. emel aja udah biasa, mabar melman man, udah biasa ngisep jempol kaki, oke, okay. iya, ya, iya. bener-bener, benar, benar. ngisep jempol <laughs> dulu waktu kecil nontonnya Spongebob udah gede minta Spongebob spong ya <laughs> eh, bener, itu benar. boleh nih, Bang, kau kayak cewek Bang, iyalah, yang penting kan bersusu kan Gigi, bang, kayak kata boleh, bang, Komennya ngeri-ngeri, astaga, iya, oh, iya, nih, masa Sang sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, nah, sangat, sangat, Udah biasa setiap pagi Coba kalian kasih Maunya apa Yang paling menarik Bakal sangat, sangat, sangat, sangat, udah sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, Ngisap sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, udah tiga sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat, Jari atau ngisep jempol kaki, pilih satu Yang paling banyak aku lakuin Banting bang Berat kok pilih, pilih dua. satu, pilih, pilih satu. satu Cium ketek bang Udah biasa, be, be banget Cabut bulu kumis Jangan, masa aku yang ngebuat ke dia Mau bela gitu aja lebang sambil ngewe Lagi berdarah Kas. bang woi bang, jilat telinga, ngisap jempol kakek oke okay, ngisap jempol kakek satu ngisap telinga, satu kan pilih satu bakal lakuin abis itu udah, karena ini bentar doang, halam adrit, bang isap telinga tuh, isap telinga satu mana ada isap telinga, Is Jilat telinga yang adanya, isap telinga lu kata jagoan neon isap jempol, oke okay. makan mie satu cabe bang, enggak? oh gas itu, ayak Pilih satu, ayo, pilih satu. Gas, pilih satu, gas, Jilat telinga lah, oke okay, jilat cabai. telinga mulai rame ya Aku mau main MMA aja. <laughs> pilih satu, pilih satu, ngisap jempol kaki um. Beradu nih kalau nggak ngisap jempol Ayah. kaki, jilat telinga. Pilih satu. Jempol kaki. Antara ngisap jempol, jempol kaki, kaki dengan jilat telinga, pilih satu. Pilih jempol satu, aku lakuin. Jempol kaki. Tuh. Yang tebal. Lagi berdarah, bang. Nggak bisa ngisep jempol tukang bakso. astagfirullah oh, ustad liat deh Ustadz bersana, bersana, bersana. jempol kaki bang oh, oh ada si Jarot, Hai, Jarot oke okay, ya, Bersonan versus Emu Emu dong jempol kelapa, jempol kaki, kayaknya jempol, jempol kaki, kaki. semua nih ya jempol kaki ya mm. fix Fiks. ngisep nenen bang, aduh terus setiap pagi bang, ngisep neneng bang sama memeng, ya itu lagi, itu seminggu tiga kali mah Punten memang, ngisep jempol kaki. Oke, sekarang semua jempol nah, kaki jempol ya. Jempol kaki, dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya kodam, ya kodam. <laughs> Oke, jempol Oke. kaki. Oke, fix. Okay, fix. Fix. Fix. fix. Ini pilihan kalian. Diuk. Ini pilihan kalian. Ini like, like, like dulu, like, Ini like dulu, like, like ya. dulu. Isam memang, isam memang. Jempol lagi, <laughs> fix. jempol kaki fix. Nah, iya, <laughs> yeah, jempol kaki tuang bakso cuanki. <laughs> Yang bener dong. Oke, pilih satu antara ngisap jempol dengan jilat telinga Isap memang? Isap memang? Jangan isap memang, isap, isap batu-latu Udah sering sih Yang lain, jilat kuping jilat, Kira dari tadi jilat kuping ini kalah dengan oh, yang ngisap akan. jempol kaki oh, yang Jadi kalau kalian mau ngisap jempol kaki, <laughs> jempol kaki ya kelamaan dong Jempol kaki semua ya Udah itil pale Isap itil, Palelu, Assalamualaikum, isap itil <laughs> Assalamualaikum Yusuf Itil. Emang palingnya tuh sangian gitu kan? Fix, fix ya, oke. Okay. Comment <lgat> kita tutup ya, eh comment kita, <lgat> oh. kita tutup. Permintaan kita tutup. Isep bibirnya udah bosan. <crown> bersih nih kan? <lgat> Nggak nih bersih lah. Nah, ntar ya, ntar ya, cium dulu ya. Gas lah kontole. <lgat> gila dinding kayak Fuki, Mak bawa lubang pantat nyalah kalau keras kau Mak, kau keras rupanya sinaga bau, ternyata jempolmu Mau kan? bau kan? iya aku enggak pakai itu bau kan, jam sekali lagi jempolmu anjing enggak kok yang ini iya yang Ya, ini lumayan lah. Kok itu bau ya? Jempol lagi ya? Eh, tadi dia gini terus? Hah, nyelang terus ini panas di bawah sini. Astaga, <tuk> isap kuping! Ada bang dan lagi bau conge. <tuk> Mana nih, isap kuping bibirnya? Lo bang, mulai ragu siapa bang ragu Le, kalau kayak gini, le... Ah, cepet lah! Hei, <tuk> ada... ganteng loh, bang! Ada opsi lain nggak kira-kira ntar lagi-lagi saya coba cepet, Cepat cepat cepat cepat. Masang bisa nggak? Oke, itu kan pilihan kalian kan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai, santai. Besok bau, baru belum mencuci. Kok besok? Ih, ini juga kayak anjing bau no, ya? Kok mau tay? sama sama kan cuci kaki ga... dulu sih jadi ada ya kaki kamu dulu sih nih atau kamu nyemut kaki kamu dah nggak kamu kan enggak cuci kaki ya, sih tadi cuci kaki kaki kamu cuci kaki loh yang tadi tanda tanda kia mah sudah dekat jelas di depan <laughs> mata kita meningisap leher aja kang bawa peti itu kan Enggak, jengkol oh. <laughs> agak lain mbah <laughs> itulah oke okay, ya habis ini udah nih ya semuanya oke okay. cepat Sungap, sungap. Dia abang bilang lah lagu kira keras, ternyata kertas. Koi sap ini, nah, ini nih. Koi sap ini. Koi ini. Koi sap ini. Biar tau kau, bau jaga mana. Kukira. Cepetlah. Kukira tebal. Rupanya. Apa? Goblok. <tuk> <tuk> Cepet lah, gak tau kok. Lama. Oh, Kepiting. Gerang mentah aja bisa lah, matot. Sabar. Hafan tuh. Hafan <tuh>, tuh, sabar. Habisnya udah nih. Surga ribotel pakai kibu maka dari itu bisa jempol ibu-ibu. Malu -ibu. <tuh> sama bewok lah. Iya nih. Brewok tuh garam. Mana matamu? <tuh> Mana matamu? Oke, tarapas. Oke, gas lah apalagi, oke. Okay. Jempolmu, bukan kakimu, anjing. <tuh> oke. Okay. Oke. Anjing, ini perbuatan paling anjing memang. Oke. Udah. Oke. babi Enak Enak. Itu tolong. Itu itu namanya tni pindah alam ya. Jadi jadi kalau kalian pengen merasakan bagaimana rasanya pindah alam ini ramanya teknik pindah alam, ya lakukan itu kepuasaan kalian, oke terima kasih terima kasih enggak enggak enggak oke, guys udah itu aja untuk malam ini. sekian aja, cukup pakai lidah nggak tuh? Oh. ide siapa sih ngisap jempol? si itu yang tadi memang si Fransa babi oke, stress atau kan 300 penonton aja jangan lagi, oh, apa? Oh jangan jempol kaki lagi lah. <laughs> Itu aku pindah lembut lah, cowok. Cocok bang jadi <laughs> pewa. <bawah. laughs> Yaudah udahlah. Enak matamu, bener. <laughs> Main apa, dahal. <laughs> bantu. Mau dimikani? Ah. Ha, bantu. Nah. Udah ya? Serat kok. Nanti eh. lagi, nanti lagi. Kita mau jajan dulu. Ya? Hah? Jajanan? Kemarin. Oh, <laughs> Yaudah, bye bye, Bye. -bye.